dan yang punya aplikasi apa aplikasi sudah berapa di maudah ada hmm, ada, biru maaf ya, biru, hijau beri kacau lo apa hijau <tipas> hijau di matahari periak, mata ada ya kan dari jahilnya karena ganda berda buruk-buruk aja kode ini hmm? hijau ya Kuda hijau. hmm, Kuda hijau kode masih hijau Nak pasar kan? Iya. noton. noton Bagi desa aja ya. kan itu? Sekarang saya parkir dengar, Tidak yeah. ya? Yeah. Ya. Yeah. bisa beli strength and gin I'm going to Masuk, enggak masuk.